Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Yang ini saya ini uh, Komisi biasa ya. Apa ini Ini adalah batu akik kejubung uh. Ini ada dua ini Ini harganya 95.000 Sebiar di tempat atau COD Ini ada dua Ukuran untuk ringnya Yang ini untuk ring 6 Dan ini ring 8 ini sangat mewah. Ini ringan, ringan banget ya. lebih bisa lihat ini, ini adalah batu ini, batu asli ini. Nah, Anda bisa lihat. Ini untuk dimensinya batunya sekitar berapa ya? nesti estimasi, estimasi saja ini untuk panjangnya 1,3 mm lebarnya berapa ini 1 cm ini 1,2 9 mm ini harganya Rp 25.000, satunya untuk pembelian bisa hubungi nomor yang tertera. Oh, ini. ini warnanya bagus ini, ngetengnya. Terima kasih, Reba Tina, cukup sekian. Jangan lupa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbelanja berbelanja